Kau kan tak tahu di hutan tuh ada apa, ada hewan buas, ada hantu, atau ndak manusia. Kau nanti kalau dibunuh gimana? Dan lukisan tersebut itu gambar-gambar wajah cowok-cewek dengan berbagai ekspresi. Ada yang dapurnya mereka itu ada pembatasnya kayak pagar kayu gitu. Dibikin pintu sama mereka. Nani-nani seporsi ulat buat kau. Aku Virginia Angel, kita masih gini-gini aja ya Stay at home Dan mungkin buat kalian yang lihat background aku ini beda sama video-video sebelumnya Itu karena aku biasanya bikin video itu di lantai 2 Dan kalau aku lagi bikin video di lantai 2 Biasanya sebelumnya itu aku ngepel, nyapu Pokoknya bersih-bersih dulu Supaya aku tuh bikin video tuh enak gitu, nyaman, bersih Nah, cuman sekarang aku tuh lagi males Lagi mager, kayak Uh, cuaca hari ini bikin mager gitu loh, nah, makanya aku bikin video sekarang di kamar bawah karena di kamar bawah di lantai satu aku tuh udah pasti bersih karena kita lebih sering tempati di bawah. Oke okay, kita balik lagi ke stay at home, stay at home kita masih ya begini aja di rumah bareng keluarga belum bisa ngumpul sama teman-teman kita. Kalau dibayangin tuh kayaknya seru banget ya kalau bisa ngumpul sama teman uh, bisa curhat, bisa cerita cerita lucu, bisa cerita horor, aduh tapi kalau ngomongin tentang horor ya cerita horor itu nggak akan ada habisnya mungkin buat kalian yang nggak pernah dengar ceritanya atau bahkan yang udah pernah sekalipun pun tetap aja kalau dengar cerita horor tuh ada kesan-kesan geli-geli merinding gimana gitu ya kan Nah, aku udah sediain stop cerita horor buat kalian. Nanti, kalau misalnya kita udah ada di situasi yang normal kembali seperti dahulu, kita bisa kumpul sama teman. Ini mungkin kalian bisa dengar cerita aku, terus kalian sharing ke teman kalian, karena ini seru banget sih. Kalau kalian lagi dengerin aku cerita, sembari kalian tuh tebak endingnya kayak gimana, biar makin kayak seru gitu loh. Oke, ayo simak terus merica kita mulai. Pada suatu hari, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan seorang anak putranya mereka yang berusia tujuh tahun namanya itu Fiza. Mereka itu tinggal di satu rumah yang baru aja dibeli sama orang tua dari anak tersebut. Orang tuanya Fiza lah ya. Nah, kenapa mereka beli rumah baru? Karena rumah lamanya mereka itu kecil, cuma punya satu kamar. Dan si Fiza ini tidur satu kamar sama ibu bapaknya. Terus ibu bapaknya tuh mikir kalau misalnya si Viza udah gede, gak mungkin kan si Viza itu tidur sekamar sama bapak ibunya. Nah makanya mereka beli rumah baru. Teng, teng teng beli rumah barunya mereka beres beres ke rumah itu. Sampailah di rumah baru. Rumah baru ini terdiri dari tiga kamar. Kamar utama itu bakal jadi kamar bapak ibunya si Viza. Kamar kedua itu bakal jadi kamarnya si Viza tapi nanti pasti si Vija udah mungkin agak dewasa lah karena sekarang Vija itu kan umur 7 tahun masih mungkin masih diizinkan buat tidur uh, satu kamar sama bapak ibunya. Nah, kamar ketiga ini kosong karena kamar ketiga ini sebenarnya emang lebih kecil dari dua kamar lainnya dan hanya ada kasur gitu. Seperti biasanya Vija itu sering banget kayak ngajak main bapaknya. Kalau misalnya bapaknya lagi pulang kerja, bapaknya itu pulang kerja jam ngaman sore gitu. Nah, biasanya kalau bapaknya udah sampai rumah si Vija itu sering kayak uh, ajak main petak umpat. Si Viza yang ngumpat minta bapaknya nyariin dia. Kalau misalnya bapaknya berhasil nemuin Si Viza, biasanya Viza tuh kayak seneng banget dia ketawa banget gitu loh, karena dia berhasil ditemuin sama bapaknya. Nah, Si Viza itu juga sering kayak pura-pura ketakutan minta bapaknya cek ke bawah kasur gitu. Papa cek deh di bawah kasur itu kayaknya ada orang deh. Nah, pas bapaknya ngecek, ternyata cuma mainan atau bonekanya Si Viza. Dan aktivitas itu selalu berulang. Ya bapaknya turutin aja, karena ya gimana sih orang tua pasti mau anaknya happy ya Suatu hari ibunya seperti biasa menyiapkan makan malam Masak-masak-masak, tiba-tiba ada telepon diangkat sama ibunya Ternyata itu bapaknya si Fiza Bapak Fiza bilang kalau misalnya dia tuh lembur sampai jam 8 malam Nah udah jam 8 malam selesai tuh dia kerja Dia sampai rumah itu jam 9 karena si ibu dan Fiza yang sangat setia menunggu si bapak, mereka pun tetap makan bersama. Makan, makan, makan, makan, ngobrol bareng, cerita-cerita, udah tuh, selesai, ibunya cuci piring, bapak pun ke sofa gitu, main laptop kan, kayak mau ngecek kerjaan. Beberapa lama kemudian tiba-tiba ada suara teriakan dari kamar ketiga yang ternyata itu tuh Fiza, teriak, pah! apa gitu nah si bapaknya bingung gitu bukannya kamar ketiga itu selalu dikunci ya kok bisa si Fiza masuk ke kamar ketiga cuma bapaknya nggak mau pikir yang negatif posting mungkin si ibu habis bersihin kamar ketiga cuma lupa dikunci nah, si bapaknya pun bergegas tiap ya, ke kamar ketiga sampai dia ke kamar ketiga ada tuh si Fiza di atas kasur ke baju merah sambil ketawa bilang ke bapaknya gini papa coba cek deh di bawah kasur kayaknya ada orang terus bapaknya oh mungkin dia kayak biasa lah ya ngajak main paling nanti di bawahnya mainannya si Viza ya udahlah bapaknya kayak biasa gitu turutin aja maunya si Viza pas bapaknya ngecek di bawah ada orang yang persis sama kayak orang yang di atas kasur alias Viza dengan ekspresi ketakutan bilang papa di atas kasurku ada orang terus yang mana ada seorang pemburu dia itu wanita dan dia emang menghabiskan hidupnya itu untuk berburu sebut aja lah namanya Mei nah Mei ini cewek yang tangguh dia kayak cowok soalnya dia tuh pemberani sering masuk hutan buru hewan gitu padahal maknya si Mei ini udah bilang jangan kayak gitu cewek tuh kau kan tidak tahu di hutan tuh ada apa ada hewan buas ada hantu atau ndak manusia kau nanti kalau dibunuh gimana aku udah tak ada anak lagi cuma kau satu-satunya cuma si Mei tuh ya gimana ya udah hobinya dia gitu keluar masuk hutan nggak dihiraukan sama si Mei kata-kata emaknya itu suatu hari Mei itu berburu babi hutan cuma babi hutan ini lari tuh cepat kali kan nah si Mei ini kejarlah babi hutan itu sampai dia lupa waktu kalau misalnya udah mau jam setengah enam sore dia sampai udah jauh itu jauh dari rumahnya benar-benar jauh dan dia kehilangan jejak si babi hutan ini nah, dia pun duduk di bawah pohon Duduk terus, dia kayak sedih gitu karena dia biasanya berhasil menangkap sesuatu. Cuma yang kali ini kok nggak berhasil gitu, kayak ya merenung lah. Dia tiba-tiba ada seorang nenek yang samperin sini, samperin terus. si nenek ini bilang, "Cantik ya kamu? Masa kamu ada di sini?" Maksudnya, nenek itu tuh. Kenapa sih Mei itu ada di bawah pohon itu, beristirahat di bawah pohon itu, apalagi udah mau malam. nasi Nenek ini tiba-tiba nawarin, e, mending kamu istirahat di gubuk saya, nggak gubuk juga sih, jadi kayak rumah gitu. Nah nawarin si Mei, Mei pun mikir, kayaknya boleh juga nih, soalnya aku juga udah jauh dari rumah paling besok baru aku pulang gitu ya, ya udah ade iayin si nenek ini, si Mei ini pun dituntun lah sama nenek ini buat ke rumah yang ditawarin lah, ya kan? Jalan-jalan-jalan di sepanjang jalan nenek ini bilang ke Mei di rumahku banyak makhluk lukisan yang nggak bisa dilepas. Jangan sekali-sekali kamu memegang atau meraba lukisan tersebut karena ketika kamu melakukannya cara tidak langsung berarti kamu sudah menyentuh mereka yang ada di dalam lukisan dan mereka senang dan nenek itu cuma berpesan kayak gitu aja dan Mei pun cuma iyain aja karena dia juga udah capek gitu kan sampailah mereka ke rumah nenek tersebut dan mereka duduk di teraskan si nenek itu bilang ke Mei aku ambilin kamu kelapa ya nanti biar kamu minum, biar kamu gak haus si Mei iyain dok neneknya pergi Lama banget gak datang gitu ya? Udah dong, Mei karena udah capek mau istirahat, dia pun masuk ke rumah tersebut. Eh, bener banyak banget lukisan, dan lukisan tersebut itu gambar-gambar wajah cowok cewek dengan berbagai ekspresi. Ada yang, ada yang, ada yang, ada yang. Pokoknya tuh banyak banget ekspresi dari lukisan-lukisan tersebut. Tapi gambarnya wajah sama badan sih, Nami keliling dong. Dia liatin lukisan tersebut, dia lupa pesan nenek di perjalanan, nah, diraba sama dia lukisannya, diraba wajahnya, raba-raba-raba. Udah tuh, dia nemu sofa, dia duduk di sofa itu, terus dia baringan. E, di atas sofanya ada satu lukisan, lukisan cowok gitu kan lagi. Kayak happy gitu, happy. Si Mei di bawahnya kan. Nah si Mei tidur. Jam 12 malam si Mei kebangun. Pas dia lihat ke lukisan yang di atas sofanya dia. Tiba-tiba lukisan yang tadinya matanya itu arah ke depan. Kayak arah ke dia gitu. Kayak... Ih. Cuma Mei kan ya... Kayak kebangun gitu, mungkin dia mikir, "Ah, mungkin ah, halu kali halu." Okay. Kukuruyu pagi telah tiba, Mei pun bangun. Ketika Mei bangun, semua lukisan di sekeliling rumah itu udah gak ada. Yang ada hanya jendela yang terbuka mengarah ke hutan. Mei megang apa dong? <Tan> Di suatu desa hiduplah warga-warga nanrukun di rumah-rumah sederhana yang nyambung Ada sepuluh, ini nyambung Ada sepuluh dan di depannya rumah itu tuh ya pemandangan desa gitu Ada sungai, ada lapangan, ada pohon-pohon, terus ada tempat uh, duduk Dari sepuluh rumah itu ada dua rumah yang dimana penghuninya itu bertetanggaan sangat amat baik A dan B lah ya A itu sebelah kiri, B itu sebelah kanan Saking rukunnya mereka Jadi dapurnya mereka itu di luar gitu Jadi ada pintu dulu Buka pintu baru ke dapur Nah di dapurnya mereka itu ada pembatasnya Kayak pagar kayu gitu Dibikin pintu sama mereka Yang dimana pengunci pintunya itu Hanya bisa diakses oleh rumah B Jadi yang kayak apa ya Selopnya ya Cuman ini dari kayu gitu Dibukanya dari si B tapi tak enak ya kalau kita A dan B, kita kasih nama aja. Nah, A itu Sepia, B itu Nina, oke? Okay. Kalau misalnya Sepia ada masak nih, Sepia itu bakal kayak teriak ke rumah Nina gitu, dari belakang lah. Nina, Nina, ini aku ada masak. Jadi minta si Nina bukain pintu. Si Nina buka pintu, terus kayak sodorin tangan aja, ambil, terus teriak. Makasih. Nah, si Nina juga sebaik itu sama Sepia. Kalau misalnya Sepia lagi nggak ada di rumah, Nina itu bakal nyebrang ke rumahnya si Sepia lewat pintu itu, terus dia tarikin jemurannya si Sepia biar tak kena basah katanya. Jadi bener-bener kayak rukun, banget baik banget. nah Suatu malam si Sepia itu masa ulat. Nah, ulat ini tuh aman buat dikonsumsi lah. Tiba-tiba Nina teriak, masa apa kau Sepia? Terus Sepia bilang, Aku masak ulat, entah suamiku dapat dari mana Masak-masak-masak, si Sepia itu selesai jam 10 malam Dia pun, seperti biasa, ngasih seporsi buat Nina Diteriaklah Nina, Nina, nih seporsi ulat buat kau Ditunggu-tunggu-tunggu Dibuka pintu, sodorin tangan, ambil Terus udah, pagi hari Si Sepia nongkrong di luar karena si Sepia ini tuh buka warung lagi duduk, tiba-tiba Nina dateng nyamperin si Sepia pakai baju rapi banget. Nyodorin paperback. Nina bilang gini: "Nih, oleh-oleh buat kau, aku udah tiga hari keluar kota. Sorry ya, tak kasih tahu kau, soalnya tiga hari yang lalu kau tak ada di rumah. Yang kemarin nerima makanan, tangan siapa dong?" Belakangan hari, Mary seorang ibu rumah tangga yang selalu menyempatkan diri untuk membersihkan rumah lama peninggalan ibunya, yang letaknya itu ada di belakang rumahnya saat ini. Jadi, ini rumahnya, di belakangnya itu ada rumah peninggalan ibunya, yang mana dia harus lewatin jembatan kecil, yang samping-samping jembatannya itu tuh uh, ada rumput, kayak ilalang-ilalang gitu tumbuhan-tumbuhan. Biasanya dia nyebrang ke rumah ibunya itu, terus dia bersihin rumahnya kayak nyapu, ngep, ngepel ngelap kaca pokoknya dia bersihin lah rumah itu enggak terlalu besar kecil dan lantainya itu papan kayu mungkin kalau kalian yang pernah tinggal di rumah yang kayak papan kayu gitu itu tuh ada sela-selanya gitu loh bisa ngintip ke bawah dan bawah itu tanah Nah biasanya si Mary itu nyapu ngepel kayak ngelap ngelap kaca karena ada aja kayak debu rambut teh cicak gitu lah di rumah peninggalan ibunya biar bersih aja, dia bersihin biasanya kalau udah capek, dia istirahat bentar habis itu baru gegas dia kayak ke rumahnya dia karena kan dia mau ngecek anaknya ya yang masih tidur, mungkin butuh bantuan atau mau nyusup nah, hari berikut berikut berikutnya emang ada ya bahasa indonesia kayak gitu pokoknya hari berikutnya lah ya mungkin selang beberapa hari setelah dia membersihkan rumah itu dia pun mau bersihkan lagi Nah, yang biasanya dia sendiri, pas lagi anaknya tidur, yang kali ini dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya, dibiarin anaknya main, dia mulai ngelap kaca. Ngelap kaca, tiba-tiba anaknya nyamperin dia, sodorin satu helai rambut. Diambil sama Mary. Hah, kok panjang? Padahal rambutnya si Mary itu cuma sebahu, yang ini tuh panjang banget ah gak dihiraukan sama si Mary karena kan bodo amat lah ngelap ngelap ngelap dia pun pindah lah ya mau nyapu lagi nyapu nyapu dia sembari ngawasin anaknya pas dia liat ke anaknya kok anaknya ngintip ngintip ke bawah terus lewat selapapan kayu itu ngintip ya mungkin main lah ya dimikirnya udahlah dia tetap nyapu nyapu nyapu kali ini anaknya kayak megang sesuatu samperinlah si Mary. Mary lihat, wah rambut. Aduh Mary mikirnya tuh mungkin itu rambutnya dia yang tersangkut di selapapan kayu. Dia ambil dari genggaman anaknya. Ketika Mary berusaha menarik rambut tersebut, sesuatu menariknya kembali. Hi amit amit aku amit amit. <tuh> Azri, seorang pria muda yang baru saja menyewa rumah kontrakan kecil di suatu daerah, memang kiri kanan rumah itu. Tuh, gak ada orang, gak ada tetangga, jadi hanya ada pohon, tumbuhan, dan jarak dari rumah ke rumah yang lain itu emang jauh banget. Depan kontrakan Azri itu tembok besar, tembok besar, dan di depannya jauh itu. Itu tuh, udah kantornya si Azri. Pindah kontrakan memang melelahkan buat Azri, karena melakukan semuanya itu hanya sendiri. Nah, setelah beberes, dia pun pergilah mandi, mandi-mandi, udah selesai mandi, dia pun rebahan di kasur baru. Ya namanya kontrakan baru ya, suasana baru, kasur baru, sepi. Azri pun mulai ngambil HP barunya ya memang dia beli tuh kemarin sebelum dia pindah ke kontrakan baru ini. Belum sempat di otak-atik sama dia. Karena sepi si Ajri pun memutuskan untuk download 2-5 lagu lah dari HP barunya itu buat dibuka biar nggak terlalu sepi-sepi banget ya. Karena udah agak malam dan capek gitu loh Ajri. Ya udahlah dia mikir aku otak-atik HP ini besok aja tidurlah si Ajri. Tiba-tiba pukul 3 pagi si Ajri terbangun. Nggak tahu kenapa terbangun dia gak bisa tidur lagi. eh HP-nya ada di samping dia. ya udahlah diambil ambil HP-nya. kayaknya aku otak ati HP aku sekarang aja kali ya biar ngantuk dia belum sempat cek kamera tuh. dia buka kamera, jepret menggunakan flash di dalam keadaan kamar yang gelap. dia pun memutuskan untuk ke galeri nih buat ngecek uh, foto tadi yang dia jepret. dia buka galeri, masuk aja gitu ke foto yang habis dia jepret. wah lumayan dia pun iseng dia slide slide dia menemukan gambar dia sedang tertidur di kasur dengan pakaian yang sama saat ini padahal Azri lagi sendirian siapa yang foto seram ya kalau menurut aku ya yang paling geli-geli merinding itu cerita yang pertama yang kasur kalau kalian cerita yang mana Oh ya kira-kira selama aku cerita kalian ada yang bisa nebak gak sih kayak tiap cerita itu ternyata endingnya begitu atau mungkin diantara kalian ada yang nggak bisa nebak dan nebaknya tuh ternyata berbeda sama apa yang aku ceritakan kalian bisa tulis di kolom komentar karena aku mau tahu gitu aku berhasil enggak sih bikin kalian nggak bisa nebak atau malah bisa nebak Aduh Gak seru kalau bisa nebak. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita-cerita yang modelan begini, ini nebak ending begini, kalian bisa request aja di kolom komentar, biar aku buat lagi gitu. Yang keren. Oke, okay? bye-bye.